merubah bentuk hidup dalam bahasa Arab kan taghyir khalqillah Allah ciptakan danyo dalam keadaan amsu alis tanyo memanjang darubah tapu lengkung Allah ciptakan danyo hidung pesek tiadari terubah, tapubah tapu panjangnya kan taghyir khalqillah dalam hadis-hadis yang warid Allah gilanat urung yang merubah khalqillah malah urung yang najarani lebih jaru lebeh Memang enam ni ni jara Tanya limang yang nak enam Yang hukum yang kau jara lebih baik Yang dosa harim Le hadis-hadis yang menjelaskan tentang Orang merubah alis haram Orang yang kiki go Dalam kitab kiki ke Yang pasal zaman Ego kat mungkin na Yang panjang ke kiki bersari Yang hukum juga haram kecuali pada orang Harim punya kam larat Dengan ego yang cahung Kamu kap gusi Sampai kamu darah Kamu larat ke lah Ana nyaman yang nya lah agama. Yang selama mentang nyaman hanya alasan untuk memperindah, mempercantik, yang hukumnya tetap berdosa. Kecuali urun yang kali mengkawin atih anjuran suami. Yang lain, yang karena lebih rayu kepentingan untuk menyenangkan suami ketimbang gelarangkan gelarang-gelarang merubah merubah bentuknya. Jadi inti ji apapun merubah bentuknya hukum ji haram. Merubah bentuknya merubah dari bentuk asal Kan makna hajih tanya hana bedak tak bedak Pada harim kan benar Nyan buh bedak nyan untuk Memperindahkan merubah bentuk Buh bedak, buh lip, buh mik'af Lih si rawrineng untuk Kebahagiaan suami Atau si rawrineng irumohkan Untuk penampakan baku ragam yang harim Ya hana gelarang agama Nyan memperindahkan merubah bentuk Lih harus tak berbeda merubah bentuk Dengan memperindah Memperindah <tuh> Memperindah Menyodah suntiknya kan melalui perubahan yang sifat di instan itu melalui proses becut-becut nak kita reba nya sama kita baju bukae Dapat baju buka makanan yang bergizi sehingga mengatarik kulit nya kan proses becut-becut yang kita derir yang proses je secara instan serigo mena chahung ta proses tajak ba doktor i proses melalui alat sehingga ka rapi nya kendalir mereka dapat makanan yang bergizi, dapat makanan yang ada vitamin C. Melalui proses, proses baca-baca sehingga kulitnya tarik, sehingga kulitnya bersinar. Ya, nak kira-kira-kira. Kerana yang kira-kira merubahnya, yang sifatnya segera, instan. Ini yang melalui proses, kan? Proses dari dalam itu. Proses dari dalam, nak kira-kira. rumah itu kan? Jangan kira makanan-makanan yang ada vitamin